Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Yas di channel Mas Yas Studio. Oke, okay, pada kali ini Mas Yas akan berbagi tips dan trik cara buat video intro YouTube berbekal HP saja. Namun sebelumnya, jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan info seputar Masya Studio Dan menurut anda, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan komen juga ya Tanpa menunggu lama-lama, mari kita coba sekarang juga Nah yang pertama-tama yaitu kalian tentu harus pegang HP, guys. Kemudian kalian klik Google Play-nya. Kita klik ya Google Play. Ingat. Google Play, kemudian di sini ketik kan intro maker. Nah, jika kalian belum download, silakan download terlebih dahulu. Berhubung Mas ya sudah punya, berarti tinggal buka saja. Jika sudah mendownload, kalian tinggal buka. Nah, ini adalah tampilan dari intro makernya. Nah, di sini itu selain bisa buat intro, kalian juga bisa buat outro. Terlebih lagi, di sini ada beragam template yang free, sehingga kalian tidak perlu repot-repot harus membuatnya. Misal, kita bisa coba yang ini. Nah, di sini ada dua resolusi. Yang pertama, kalian bisa pakai yang 480p dan yang kedua 1080p Mas saya sarankan kalian pilih saja resolusi yang terbesar yaitu 180p kalian klik sini kita tunggu proses downloadnya terlebih dahulu nah oke okay. ternyata sudah guys nah di sini kita bisa lihat ini ada panduannya sedikit kita coba play ya. Wow, keren. Nah, di sini kalian bisa ketikkan nama channel kalian. Nah, misalkan ini. Kalau kalian tidak suka, kalian bisa hapus. Nah, ini masih seperti ini kemudian pilih masyarakat studio bisa dikecilkan juga kita coba play ya ukuran hurufnya kalian bisa sesuaikan dan kalian bisa atur warnanya mau pakai apa Nah kemudian di intro maker itu kalian tidak perlu repot-repot istilahnya mengisi background. Nah di intro maker itu sudah disediakan dan ini no copyright, jadi aman saja tanpa takut nanti terkena klaim hak cipta saat kalian selesai upload videonya di YouTube. Nah, kemudian jika sudah kita bisa masukkan musiknya. Nah, di sini ada beragam pilihan ya, misalkan ini. Kita coba tunduk volumenya, kita besarkan supaya kalian dengar. Oke, okay, kemudian di sini ada fade masuk sama memudar. Nah, kalian mau gunakan ataupun tidak, itu terserah kalian. Jadi, kalian bisa sesuaikan saja. Kalau sudah, kalian bisa klik OK. Kemudian, di sini ada yang namanya fade fitur. Contoh, nah, kalian bisa editing sebentar war pewarnaannya, kemudian saturasinya serta temnya. Nanti, warnanya bisa sedikit banyak berubah jika kalian rasa video intronya sudah cukup kalian bisa klik centang kemudian kalian tunggu proses ekspornya terlebih dahulu sampai 100% ingat jangan sampai di skip atau pindah ke lain aplikasi supaya videonya bisa sempurna nah, ternyata sudah tersimpan Oke, okay, nah ini tadi tutorial dari Mas Jas yes terkait cara buat intro video YouTube berbekal HP Android saja. Sekian dari Mas Jas yes Studio. Jika ada pertanyaan atau komentar, tolong tinggalkan di kolom komentar ya guys. Nah, sekian dari Mas Jas. Yes. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Masya Studio.